Belum mulai tadi melewatkannya itu didirimin. enggak maksudnya mau lanjut dua berapa lama waktunya kali udah dicacat belum senin tenang kalau udah jadi langsung taruh sebelahnya yang dan satu jadi. Jadi. Jadi menit lebih ya? berjuang pakai ya iklan bisa belajar Iya. Yuk lu bisa ngaji ngaji ngaji ngobrol bisa, itu bisa ya, tuh? ngobrol aja tadi satu pas ya domo <tuk menikah> dua menit dua <tuk> menit waktunya wah cepet banget lima lima